maju marah, marah. Guys, dapat belut guys. Saudara-saudara ada sembaran Wis. Wis. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat bisa nyambutannya. Yang ketak dia Tuh ngerapol kali Tujuan di Ke paruh ya? Dia maju. Guys, dapat belut, guys. Kecil <tuh, piano> <tuh, quasi -plamanya> guys. Ah. Rasanya kecil Kecil. nah, Mantap, saudara-saudara.